Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 'alamin Wassalamualaikum waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam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 Ya Rabbal Alamin Pada video kali ini Saya akan membagikan sebuah amalan sholawat Agar hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun sebelum lanjut Saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Like dan share video ini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 maka kita harus memperbanyak membaca selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al Nahbani di dalam kitab Afdalus Shalawat Ala Sayyidissadat. Syekh Yusuf bin Ismail Al Nahbani menjelaskan keutamaan selawat berikut ini sebagai berikut. Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sawa'iq berkata, diruahikan oleh Imam Ja'far secara marfu bahawa siapa saja yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ahli baitnya sebanyak seratus kali, maka Allah akan mengabulkan hajatnya sebanyak seratus hajat. 70 antaranya diberikan di akhirat nanti. Lafaz salawat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi, yang artinya "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan kepada penghuni rumahnya, atau ahli bait. Jika anda mempunyai hajat apapun, amalkanlah solawat tersebut sebanyak seratus kali dalam keadaan suci atau berwuduk dan menghadap ke arah qiblat. Anda lakukan amalan tersebut dengan istiqomah, InsyaAllah, hajat anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah amalan solawat ini yang dapat saya bagikan. Semoga segala hajat kita segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.